Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi untuk di video kali ini kita mau ini. Ini ada motor baru Kayak BF Extreme baru turun dari dealer dikirim dari Banyumas. Ini belum blue plastiknya aja belum dibuka. Nih, masih plastikan semua. Baru turun dari dealer Dikirim dari Banyumas ke Bandung Ke Faisal MX Shop Mau dimodif Supermoto Jadi nanti wheelsetnya kita ganti Terus USD nya Swing arm juga kayaknya Pokoknya Full modif Supermoto Gila sih ini mah Baru turun dealer Langsung dimodif Supermoto aja Modifnya, modifnya juga nggak kira-kira Paket lengkap pokoknya Modifnya di Faisal MX Shop Ini dia Jalan caringin nomor 306. Ini masih full standar semua iyalah masih full bawaan pabrik. Plastik-plastiknya belum dilepas. Warna biru masih mengkilap, Cuk. Gila. Langsung aja kita eksekusi, kita modif supermoto, jadiin supermoto. Kita bikin ganteng pokoknya ini motor mah. Yo, enggak anjay. Oke, jadi ini dia motornya udah siap dieksekusi. Ini dia paketan modifnya udah lengkap nih paket modif 19 juta buat lex supermoto ini ada wheelset wheelsetnya dimakai scarlet oh ya yeah. scarlet warna biru depan belakang untuk ukurannya ini depan 300 belakang kayaknya 350 benar untuk nya pakai Maxis extra Max untuk ukuran depannya 120 per berapa 70 ya yeah. 120 per 70 yang belakang 140 140 per 70. Jadi ini dia wheelsetnya. terus ini USD real jam expedition warna biru. Ini udah lengkap sama cover shock semua udah PNP buat KLX. Terus ada swing arm replika KTM. Ini dia yang bahan full besi. Swing arm replika PNP juga buat KLX. Terus ini perintilan-perintilan kecilnya ada footstep, TLD, ada handle, terus pedal rap, apa pedal persneling, cover jok, spion, terus pedal rem. Ini ada lampu LED. Terus ini piringan cakramnya pakai merek merektor warna biru. Harganya 800 ribuan kalau untuk piringan cakramnya. Terus ini cover gear depan. Ini ada. Top lamp 3000 in 1 Udah lengkap sama spakbornya Ini karburator PE28 merek TK Racing Ini dia Terus Ada gear set scarlet Untuk rantainya Make TK Racing Terus ini ada Stang 4 bar rental 997 warna biru Dan untuk knalpotnya Make Norifumi roket 4 ini dia Aduh, belum kebuka, nanti baru kita buka Nelpotnya Norifumi Roket 4 Dan ini dia dekalnya Ini dia dekalnya Ini dekalnya yang harga Rp600.000 Bahan paling tebal Oke, motor baru Baru turun dari dealer, siap dieksekusi Di modif supermoto Paket modif supermoto 19 jutaan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 Oke, jadi ini dia hasilnya setelah kepasang semua. Jadi kemarin tuh proses pasangannya sekitar dua harian. Kenapa lama? Karena orangnya dia pengen bisa pakai kunci kontak dan pengen bisa kunci stang. Karena kalau untuk real jam KLX itu dia nggak ada kedudukan kunci kontak dan nggak bisa kunci stang. Kalau ini bisa, nih, ntar agak harus di ini. Nah, ini bisa dikunci stang. Karena ini bracketnya bikin sendiri, custom sendiri. Jadi kalau pasang di sini kita bisa custom buat dudukan kunci kontaknya jadi bisa kunci stang kalian nggak perlu takut lagi karena kan banyak yang nanya tuh kalau pakai real jam kayak gini tuh bisa kunci kontak bisa kunci stang enggak kalau ini bisa terus udah ini dulu dan perintilan-perintilannya ada apa aja kita coba kita langsung review aja sedikit-sedikit karena kemarin ada beberapa sih yang nggak masuk di video perintilannya perintilannya The fakeness if you want to play tough and want to hate this' I'll always show up I don't ever a slow up no I don't teach I' got no love with the fakeness if you wanna to play tough and wanna to hate this always show up and make a statement I don't have a slow up no I don't teach I got no love for the fakeness if you wanna to play tough and wanna to hate this I'll always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 kita mulai dari atas nih, stangnya nih, pakai rental 997 original. Terus, raisernya ini bawaan masih bawaan USD, Expedition USD-nya pakai real jam. Expedition ini dia, triple klaim biru. Terus, untuk piringan depannya nih, make Tor warna biru. Ini dia, make merek Thor. Ini bracket piringannya custom karena kalau... Bracket bawaan piringannya itu untuk USB standarnya kayak leg, like. karena kan ini udah pakai jam jadi harus custom lagi bracketnya. Terus untuk wheelset depan belakang nih make Scarlet. Untuk depan ukuran 17, ring 17 depan belakang. Ukurannya yang depan 300, kalau untuk yang belakang nih kalau nggak salah 3,5. Nah ini dia 7 setengah, eh 7 setengah, 7, 7, 7 ring 17, 3,5. Terus untuk bannya ini pakai Maxxis Extra Max depan belakang untuk ukuran yang belakang 140 per 70 Kalau untuk ukuran yang depan ini 120 Mana ya Ini dia 120 per 70 Ini tromolnya Scarlet depan belakang ini yang CNC bukan sih Oh ya, yang CNC Untuk tromolnya depan belakang pakai Scarlet jadi wheelsetnya ini full pakai Scarlet dari wheelsetnya velgnya sampai tromolnya terus untuk gearnya ini gear belakang pakai Scarlet juga ukuran mana ukurannya nih oh 48 untuk ukuran gear belakangnya 48 rantainya pakai Scarlet eh pakai TK kalau nggak salah kemarin kalau gear depannya ini pakai Scarlet jadi udah satu set sama gear belakang untuk gear depannya ukuran 13, merek Scarlet juga karena dia udah sepasang sama gear belakang. Jadi gear belakang 48, depan 13. Terus ini untuk standar sampingnya nih, pakai replika KTM. Nih, jadi pakai yang model KTM tapi yang replika, yang biasa. Body, kalau untuk body dia masih pakai bodi standarnya KLX Jadi ini tuh KLX bukan The Tracker. Kenapa mak milik KLX buat supermoto? Kenapa nggak ada tracker aja yang udah supermoto? Karena Ya mungkin orangnya pengen ada kickstarter karena kalau KLX itu udah udah apa, ada kickstarter nya kalau di tracker kan nggak ada. Bisa dipasang bisa dipasang sih sendiri cuma ya mungkin orangnya nggak mau ribet jadi milik KLX aja. Terus untuk bodinya ini tadi dia masih bodi bawaan KLX, tadi itu tipenya apa ya? BF kalau nggak salah. BF ekstrim atau apa gitu pokoknya bawaannya warna biru. Terus untuk headlamp -head depannya nih pakai yang LED, ini LED 6 mata Terus kalau untuk lampu sennya, kiri kanan ini masih pakai bawaannya, jadi nggak diganti lampu sennya, kiri kanan. Kalau untuk stop lamp belakangnya diganti pakai yang 3 in 1, jadi lampu sen belakangnya diganti juga. Terus oh ini dia, spion ini pakai spion barpet sepeda. Terus saklar kirinya ganti pakai domino, gasnya juga pakai gas kontan KTC kalau nggak salah kemarin teh. Iya. KTC-nya nggak salah lah pokoknya mah. Untuk handle-nya kiri kanan pakai ISV warna biru. Ini dia. Handle-nya pakai ISV kiri kanan. Terus apa lagi? Knalpot. Untuk knalpot dia pakai Nori Fumi Rocket tempat standar. Jadi bukan yang bore up karena motornya masih standar, mesinnya nggak diapa-apain cuma diganti karburator aja. Karburatornya make kemarin pakai TK Racing PE28. PE28 TK Racing. Jadi karbu standarnya diganti. Selebihnya mesinnya masih full original apa bawaan pabrik, belum dia belum belum diotak atik sama sekali. Cuma penampilannya aja. Terus untuk ini dia footstep depan kiri kanan pakai Expedition warna hitam. Terus untuk bracket apa handle remnya, rem belakang ini pakai scarlet. Ini pakai mak scarlet. Terus kalau untuk yang sebelah kiri pedal persnelingnya. Nah, ini dia. Untuk yang sebelah kiri pedal personalnya pakai scarlet juga, sama cover gearnya juga pakai scarlet, warna biru, jadi full biru aksesorisnya. Untuk dekalnya dari Faisal MX Shop juga, Faisal MX Grafik. jadi untuk Faisal MX Shop ada dekal juga sama spare part, jadi bukan cuma spare part doang, ada dekal juga. Kalau untuk cover joknya juga ini dari Faisal MX Shop, ini bahannya, apa sih nama bahannya teh? Lupa nama bahannya teh, pokoknya dari Faisal MX Shop juga untuk cover shocknya. Kalau untuk swing armnya ini, pakai replika KTM tapi yang listless, jadi bahannya full besi, full besi yang dari listless. Modelnya cakep, anjir, warnanya juga. Ini PNP buat KLX, jadi bukan, tapi bukan cuma buat KLX doang, ada buat CRF, buat KLX, buat BR jadi semuanya ada. Oke, jadi mungkin cuma segitu aja sih, untuk part-part yang diganti, sisanya masih standar semua. Speedometer masih standar semua. Untuk totalnya ini semua kurang lebih 19 jutaan lebih berapa gitu. Pokoknya 19 juta lebih. Jadi kemarin tuh dari kondisi baru emang benar-benar baru, belum buka plastik, belum dipakai, belum apa, langsung dikirim ke sini buat di modif device Faisal Shop. Dikirimnya dari Banyumas, Jawa Tengah. Terus ini motor nggak bakal dikirim lagi ke Banyumas karena orangnya posisinya di Bandung, jadi nanti dia ngambil ke sini. Gila enggak tuh anjir? Motor baru, kondisi baru, dan baru turun dari dealer langsung di, -mode, di kayak gini. Dan jadinya cakep banget. Ntar suara motor kencang. <laughs> jadinya kayak ganteng kayak gini. Jadi buat kalian yang mau gantengin super motornya, trailnya bisa langsung aja ke Faisal MX Shop. Nah jadi ini dia buat kalian yang mau gantengin motornya, super motornya, atau trailnya bisa langsung ke Faisal MX Shop. Ini ada Instagramnya, dan ini ada whatsappnya Ini dia. Oke, ini ada part partnya ini USD buat ini buat WR, ya WR155, ini Daleke real jam. Terus ini ada yang terbaru nih, swing arm Scarlet. Nah jadi ini dia, swing arm Scarlet, warna biru full aluminium, PNP buat WR155 ini ada emblemnya nih. Modelnya cakep sih, naksir anjir, model KTM. Kalau untuk panjangnya sekitar 65, kayak 65 64 Kayaknya Ini real jam juga buat WEE, eh, buat KLX. Ya buat kayak like itu ada pentilan pintilan lainnya ada handle grab dan lain-lain jadi mungkin segini aja untuk videonya untuk video review singkatnya lah ya dan pemasangannya kemarin mau dilanjutin pemasangannya cuma video pemasangannya cuma apa motornya kemarin dibawa ke sana karena ngemal bracket jadi nggak bisa di videoin jauh salah Oke jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini Nanti kalau emang ada motor lagi yang bisa kita kontenin, langsungnya kita kontenin nanti. Motor ganteng, ya bisa menambah gantengan sedikit lah ya. Biar dilirik-lirik para, para betina ukti-ukti. Uh, uh, uh. Oke, okay. nanti kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you next video. Get up